Jamasan pusaka di Museum Kalibening, Bening, Desa Dawan, Kecamatan Banyumas, itu adalah untuk nguri-uri budaya ataupun melestarikan adat budaya yang ada di Dawan khususnya dan di Banyumas pada umumnya. itu juga melestarikan sejarah yang ada karena di dalam pusaka tersebut itu banyak eh, terkandung arti sejarah di dalamnya yang mana eh, kita harus selalu menjaganya supaya nanti generasi penerus kita itu akan eh, bisa selalu untuk melaksanakan dan mengetahui tentang adat budaya dan juga sejarah yang ada di Banyumas ini karena e, di museum Kalibening ini juga salah satunya ada yang namanya naskah Kalibening. Yang di situ juga menyampaikan e, hari jadi Kabupaten Banyumas. Dan banyak sekali e, jenis pusaka yang ada di sini. Untuk keseluruhan pada tahun ini ada 565 e, ini jenis pusaka. 565 buah pusaka yang ada di uh, Museum Kali Bening ini uh, Alhamdulillah untuk di tahun 2021 ini uh, kegiatan ini sudah mulai bisa berjalan uh, seperti sedia kala berbeda dengan tahun sebelumnya tahun 2020 dan 2019 kami adakan uh, prosesi hanya minimal, intinya hanya hal-hal yang inti saja uh, untuk uh, tahun ini pusaka itu ada yang bertambah dan berkurang uh, di situ karena kompleks sekali, uh, jadi ada penambahan satu dan dua jenis tapi yang lain berkurang tapi untuk jumlah total tahun ini kema tahun kemarin ada adalah 571 jumlah pusaka tapi untuk tahun ini adalah 565 e, keseluruhan total pusaka jadi untuk total global keseluruhan tahun ini berarti berkurang enam buah pusaka. Uh, ini sih menurut prediksi manusia, atau yang manusia, uh, karena disitu ada berbagai jenis yang berkurang. Itu ada berkurangnya uh, itu kain disitu berkurang uh, ataupun berganti. Sebenarnya kurangnya dua, tapi ada penggantian satu disitu situ adalah uh, ininya ber Kurang satu uh, untuk kain ini adalah sebuah bahan pakaian manusia. Itu nanti uh, akan uh, ada suatu semacam budaya ataupun uh, tentang uh, pakaian lah, ya. Di situ uh, itu akan ada pengurangan, dan atau bahkan itu suatu perubahan, perubahan uh, tentang. Bagaimana cara berpakaian di situ? Dan di situ juga ada penambahan sebuah tasbih. Tasbih yang sangat panjang itu ada penambahan sebuah tasbih Berarti Kita di dalam hidup ini harus selalu ingat kepada yang puasa, selalu bertasbih, selalu ingat kepada yang puasa, dan juga ada penambahan. Tombak tanpa rangka di situ ada berdapat tanpa, tanpa itu kita harus berjuang. Tombak adalah simbol perjuangan. Kita harus berjuang, berjuang. Terus ada lagi di itu pengurangan koin ataupun uang gunung pengurangan dua buah koin. gitu terus ada lagi penam, e, pedaringan ataupun kalau pedaringan, kalau di sini adalah wadah beras. Nah, di situ berarti pedaringannya penuh, berarti melambangkan ah, tentang kemakmuran. Kalau dirangkaikan keseluruhannya, di situ adalah supaya kita menjadi makmur. Di situ kita harus berjuang. Berjuang dan juga jangan lupa untuk selalu berdoa. Walaupun dalam sesulit apapun, dalam keadaan apapun, kita tetap berjuang, jangan patah semangat, tetap dengan berdoa. Karena berjuang tanpa berdoa itu adalah kesombongan. Tapi berdoa tanpa perjuangan itu juga itu kurang baik hasilnya. Karena manusia diwajibkan itu untuk selalu berjuang dan berusaha demi apa yang diinginkannya. Dan uh, upaya kami, dan juga harapan kami ke depan, kegiatan ini akan terus berjalan dan berkembang. Uh, untuk yang pertama adalah mengembangkan wisata Banyumas, dan yang selanjutnya adalah uh, untuk demi kemajuan masyarakat Desa Dawan dan juga peningkatan ekonomi untuk di Desa Dawan ini. Dan juga untuk generasi penerus ini adalah sebagai pembelajaran kita bersama bahwa eh, adanya jamas pusaka ini berarti kita nguri uri budaya dan kedepannya eh, generasi penerus juga harus bisa untuk selalu eh, menjaga adat budaya yang ada. Karena dengan adat budaya yang ada dan kita laksanakan dengan baik insya Allah untuk keseimbangan alam ini akan bisa terjaga dengan baik.